Assalamualaikum, aloha guys. Ya, jadi kali ini kita mau uh, bikin konten baru ya, konten baru yang isinya uh, konten makan-makan. Jadi uh, di konten makan-makan ini kan um, apa ya banyak lah gitu makanan-makanan khas di Simuluh ini, ada juga makanan yang kita rekomendasikan nantinya kedepannya. Jadi ya. Uh, apa namanya ya untuk video pertama kali ini kita akan mau mencoba salah satu makanan yang khas dari si melui kebetulan kan guys Mama bisa juga masak makanan khas si Malui ini jadi ya kita langsung tanya aja langsung gimana dan lihat proses pembuatannya bahan-bahannya apa dan nanti di akhir pastinya kita cicip makanan khas si Malui ini oke okay? dan juga ini jadi, jadi salah satu uh, requestan, salah satu subscriber kita yang minta kalau bisa ya review makanan khasin si dulu dong oke okay, kita buatkan ini reviewnya mudah-mudahan kalian suka nanti kalau memang kalian suka jangan lupa subscribe, like biar kita makin semangat lagi untuk buat eh. jadi langsung aja guys pertama ini kita akan coba untuk eh, makanan khas yang bernama memek oke okay, ya, okay, ya. Nah, namanya memek ya tapi mohon maaf nih guys karena di beberapa daerah itu mungkin memek itu menjadi kata-kata eh, atau yang tidak baik atau ya cak kotor lah gitu kita bisa bilang. Jadi makanya mungkin di sini orang sudah ee, apa ya mengubah ejaannya atau mengubah pengucapannya menjadi kata memek karena bahasanya biar lebih enak diucapkan guys. Memek itu dalam bahasa Simelu ini di sini itu punya arti namanya mengunyah guys. Kenapa mengunyah? Karena ee, menurut orang Simelu sini kalau makan memek itu itu Uh, kan beras ketan jadi teksturnya itu keras nah jadi karena keras itu kita harus mengunyah supaya ya berasnya itu sampai hancur nah, itulah makanya namanya meme guys tapi untuk ke depan saya akan menyebutkannya meme aja guys ya karena gak enak juga nanti kalau misalnya uh, orang lain yang mendengar kata meme itu agak merasa sakit hati atau tersinggung guys jadi guys, meme dia punya bahan-bahannya itu nggak banyak, guys. Sikit aja, jadi ada beras ketan ada pisang, dan juga ada santannya, guys. Nah, jadi ee, beras ketannya itu nanti di sangrai. Nah, jadi sangrai itu teknik memasaknya dia tidak pakai minyak, guys. Jadi kering di, di apa namanya di e, gongseng lah, gitu kurang lebih ya di gongseng di penggorengan di kuali, sampai betul-betul kering hingga meletus seperti popcorn. Nah, biasanya guys, orang-orang itu memasaknya di sini tuh membuat menjadi olahan bubur. Nah, jadi makanya disebut biasa bubur meme. Nah, for your info kan guys, eh uh, bubur meme ini itu sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda guys. Pada tahun 2019 pertengahan lah bulan lebih. Nah, jadi eh uh, itu sudah diresmikan dan sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda artinya ya memang ini makanan gitu makanan khas yang sudah diwariskan sudah ada di Simelu ini jadi aku udah nggak sabar pengen coba langsung makan ke dalam dan juga lihat gimana proses pembuatannya langsung aja kita sikat ke dalam lihat langsung buatnya dan jangan lupa support kita dengan cara subscribe like share dan support kita terus biar kita bisa buat lebih banyak lebih konten makan-makan Oke okay guys, ini berasnya ya. Berasnya mau kita sangrai namanya ini. Nah, sangrai sampai melepuh. Kayak popcorn nanti dia mungkin langsung mulutku. Kembang. Nah, masih diaduk terus, sangrai sampai melepuh. Persis kayak popcorn nanti dia. terus kembang-kembang. Nah ini udah mulai kering jadi nih guys Nah Udah mulai kering Masih diaduk-aduk terus Sampai betul-betul kering Nah Udah betul-betul kering deh nih Nah ini guys tengok melepuh-melepuh dia nih Tuh ah, Sampai semuanya dia gini melepuh ya Nah Nah ini dia guys Lihat melepuh-melepuh dia nih diaduk terus nih guys sampai dia memerah dan nanti meletus meletus nah, sudah mulai memerah nih guys nah udah mau jadi nih masih terus diaduk sampai betul betul merah semua kurang lebih nah ini kurang lebih gini nih guys udah merah dia nah ini udah jadi nih beras ketannya selesai di oke okay, kita lanjut ya nah ini dikukur nih guys cuman kukur yang kita pakai di sini kukur yang tradisional yang manual karena kan ini santannya nggak kita masak lagi nanti jadi kalau misalnya kita pakai ukuran yang pasar-pasar itu kita kan nggak tahu kebersihannya gimana makanya biar lebih terjamin kita pakai kukur sendiri kita manual supaya santan yang kita buat ini pun yang lebih terjamin kebersihannya nah, ini dia guys ukur manual ya tujuannya supaya lebih hmm. terjamin kebersihannya kalau manual Kalau santan yang kita pakai disini tidak dimasak lagi nah ini guys mantap-mantap oke okay guys nah, sudah siap jadi bahannya tuh simple-simple sekali guys ini tadi beras ketan yang sudah kita sangrai ya ini dia hasilnya ini ada pisang kemudian ini santan yang sudah diperas tadi yang kita uh, kukur secara manual nah ini ada gula nah ini garam nah ini nanti wadah tempatnya oke okay. nah ini dia, ini pisangnya guys Kita siapkan dulu, dibuka dulu Nah, ini dia guys Yang bikin unik lagi nih Lihat, pisangnya dihancurkan Pakai ini lagi nih nah, Pakai gelas Hancurkan. Ini dia yang bikin unik nih buburnya nih. Nah. Jadi pisangnya itu ya harus dikinikan, bukan dimakan bulat-bulat gitu. Ini dia guys. Oke, pisangnya sudah hancur, sudah mulai rata. Sangnya sudah siap dicampur nih guys dengan beras sangrai nya dan santan. Yang, dan santan nih berasnya ketannya nih nah ini dia siap kita campur guys ya guys dicampur nih hmm. mantap mantap mantap hmm. beras ketannya sudah dicampur nih hmm. nah kita taruh gula sekarang wah Mantap, hmm. garam cukup ini garam secukupnya. Uis. Nah, terakhir santannya nih, guys, tapi diaduk dulu. Ya, yeah. diaduk dulu. Hmm. Nah, ini setelah diaduk tadi, nih, guys, dia ya, siap. Mantap, tinggal ditaruh santan-santan. siram santannya, yuk bismillah uh, jadi dia guys bubur bubur memang Oke okay guys. Nah, di hadapan kita sudah ada nih bubur memenya. Nah, langsung kita cobain ya. Oke. Okay. Ya, tarik gak sabar. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. suapan pertama. Nah, okay, guys, suapan pertama. Jadi beras ketannya tuh memang keras guys, keras. Maka memang keras mengunyah, biar sampai betul-betul hancur. Hmm, hmm. Rasa pisangnya dominan rasa. Hmm. Kan. Mantap. Hmm. Mantap, mantap. Tapi sini. Oh. Hmm. Salamu? Hmm, hmm Hmm Hmm Hmm Hmm habis guys, untuk hmm, terakhir hmm. oke okay. sekian dulu video makan-makan kita ini makanan khas si makanan meme ya hmm rasanya enak enak jadi um, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya kita ke depan bisa buat video makan-makan yang lebih banyak lagi. Kita akan review makanan yang lebih khas lagi di sini. Oke guys, sekian video udah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.